Assalamualaikum. kang kegayutan berkaitan obok kita rifi redaksi Makrifat redaksi Isadut tirana Nafikan den sebut wal ismu wal isma roteni kelan rom ambalan falahu monggo kudu duwe isim arbaatu ahwalin te papat perapro tingkah. Suwara saja ngenang den durung ana, paham-paham lah. <tik> Nabi um, ilmu makrifat itu ora Jawa Saya bertemu dengan Suparno. Suparno sapa? So. Saya ketemu dengan Parno kita harap itu kan ada makrifat diketahui, ada yang tidak diketahui. Nafsu jauh. Saya ketemu seseorang itu makruf Saya ketemu seseorang. Paham? Ah sekilas Saya ketemu seseorang itu lanang tak marat. Beternak mesti ganteng pelek Aleku naki roh maksudnya bentarang naku isya angel ya terang Ini naku naki roh Nah ini nabi susu ya, isoya orang tertentu ya nabi marifat ya Angel Bisa Langsung belajar Al Quran niro sabu susu Angel Kau roh pacaran ya berkeno Kalau ada isim diulang dua kali itu ada empat kemungkinan Ya ana hu ima yakuna marifat ya ana Awil awal naki Tan Wasani ma'rifatan Ai awil awwalu berarti awal kana awaluh nakiratan tan Wasani kana Sani ma'rifatan au pil aksi Fain kana mongkol namun ono po Ismaedi ini fasani mongol singa pinggindu Gua di Sani gue ala waluh singa waluh oli pen enam kaprai Isti rumak dilalatan hai tilalatan to telalatan korono lujo na ala ma hutingan sing kingerta ini ala di kang haluakang te la diu ala suwi film dalam-alam Awil idhafattu awiladhi wal aslum al-ma'hud Dalalatan al-al-ma'hud adhu aslum fillam awil idhafattu dan idhafattahu ihdina suratul mustawfim Suratul ladhi na'anam ta'alihin Waqihimu wa mentaki sayyat wa kulaturin nuju'na panjinana yang kita al-siratul yang dalan al-mustaqimu akan cecek Dalam sing cecek iku maknane itu sirotol lagi enam tahun Maksudnya jalan kan disebut fisik, jalan lurus fisik, kok jalan tol itu jadi fisik. Tapi yang dimaksud di sini bukan fisik, tapi cara hidup atau cara pandang sini lurus Nah, untuk makna cara pandang yang tertentu itu, anak bahasa Arab kayak al ah, no, di kayak ino, al nah, tak balen ya. Jalan itu kan bisa jalan fisik, amboh. No? fisik kayak jalan di tol, jalan yang alun-alun. Terus kemudian ada jalan dengan arti apa? Cara hidup yang sehat, cara hidup yang benar. Nah, ini nek cara bahasa Arab Takrif napa di makrifat kan. Waqihi musai'at. Waqi lan kula turu jinan panjenengan ing wong akeh sayat ing perkara elek. Eleke opo boy Marat ku elek, kaya elek yo. Elek. Dipiso wong yo. Tapi maksudnya ini orang uno sesat sih gitu. lo, roh kebenaran di apa? loh, saya ah, saya. Ah. Jadi saya wong elek tapi rasa, saya uang ganteng tapi, <tuh>. Sa ya, saya ah di sini karena dikasih. Al maknanya apa? Elek tertentu, yaitu elek maknanya tidak mendapat apa hidayah, waman tadi saya. Ah. Ini jadi angin, dijawab angin benar, agak ora faham sing bener sing manusia <rente> gitu <ebhan> dibuat lemah lemah itu tidak kuat sumaja'alan bak di dikuatin murad di awal an zaman Bermani gobok, terus pelayan bisa dijahili, cek lemah, berkoji lek. Wah, besar, les, dokfon yang terakhir ni kok asli UFO, Berarti lemah itu tiga kali, lemah, berbentuk sperma ya lemah, berbentuk kecil ya lemah, kok ketua. lemah. Ah, bener apa, mulut mulut, soalnya cara terorosos itu orang kena. Buat kau di taman, kismani juga Tapi usron yang dua kali Maknanya sama Berarti isteron, dua isteron, isteron, isteron, usron maknanya Wahdi ada kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ayat layak riba usron Yuseini, layar riba orang bakal ngalah nopo usron nopo kanggilan Yuseini en gampang luru. Coba terus ini saya tak jamin kira faham. Nampiya nggak bahasan ini, nanti nih kira kena di terang. Wah ingkar awal, tapi baru kira ngilangi Gilangi sombong, niku say. Ngaciu baru kira faham. Merkoni arafamu dasarno. Dari ana tawadu, mboten sombong wis stop no. Dadi insu wargo ngene ana piye senane mulang mantek. Dirulang muridita wa biung tambah seneng. Alhamdulillah congke bingung. Faro ke tawadu. faro ke tawadhu min ahlil jam'ah. Wa ing kana lamun ana qala wal awal nakiratan wasani ma'rifatan fasani, wal awal hamlan karo nangguno alal ahdi ing ngatese sithik taun. Minahu kama arsalna ila fir'aunar rasul la fa'asfir'aunur saya ingin Allah mengutuskan fir'an Rasul kalau melihat Nagiro kan Rasulan itu Rasul siapa saja padahal faktanya siapa? Musa Fa'ad-Sofir'aunur Rasulullah berarti Rasul pertama sama Ar-Rasul maknanya sama enggak? sama fiha misbah al-miswahu fi yujjah jajah ilan mustaqim musta'cih misiratillah ma'alaihim min sabbil innamasadil wah rahulah kemauan kita kurang di Jawa loh Misalnya kayak di papat, aku melakukan bebas maksudnya masuknya sendiri. Baju cowok kan kayak gitu loh, sento wek apa seng nom apa seng dari nah, <laughs> <ayo>, Angel. Saya <laughs> <laughs> ingin nih, uang melarat mendingan nih, aku di cuek, maksudnya uang melarat itu sepuluh ribu, saya sudah. Uang melarat tuh, nah. uang sugem nih, aku di cuek Berarti kata "di cuek, cuek" emak di fatwa Nadiro saya ikut ayu ayu, ayu taro ba jawa ucap ayu taro pakistan jauh banget memang gak jelas bos jawa uresos terang no hari butuh tapi ingatkan kalau terang no sementing sama alquran terapenting kalau terang no alquran ingatkan aslama yusimu islaman no aslama nah, itu maknanya kan sikap berserah diri terhadap allah atau kepada allah itu sikap islam menyerah menyerah diri pada allah Kemudian yang namanya islaman itu hadas. Sikap berserah diri kepada Allah itu namanya islam. Kemudian Allah itu nggak suka kalau itu menjadi sikap. Tapi harus menjadi alamiah. Akhirnya terus islam itu adalah terbangun atas lima hal. Yaitu zahadat, sholat, posol, zakat, haji. Makanya terus di perdebatan ilmu tafsir rumahnya itu. Kayak nak menempuh suarga itu rumahnya. Suarga itu tidak paham nang maka kemudian ahli tafsir, sebenarnya ada ahli ahli tafsir, semuanya, semuanya pakar luhat, pakar tafsir itu sepakat ketika Allah ngendikan itu pakai makna ismiyah apa makna wasyah, itu yang terus perdebatan rata-rata ulama itu bilang, ya delok-delok, delok-delok, itu artinya kalau kapasitasnya umum itu disebut wasiah kalau khusus disebut alamiah. Nama disebut, saya gini, rumah natenang, ya sama, sama itu maknanya tinggi. No? Makanya Allah Ta'ala kasih sama wa ala, sama, itu maknanya, sama yasmu makna sama ya semu-semuan, atau sama yasmu samaan. Sesuatu yang tinggi itu namanya apa? No? Sama. Ya, kemudian terus ada istilah misalnya rembulan itu di langit pertama. Rembulan itu di langit pertama. Kemudian... Ini di langit kedua, di langit ketiga, keempat. Terus maknanya sama itu apa? Sono kiai yang fanatik. Terus sama itu benda padat. Mungkin orang-orang menusa munggah bulan. Malaikat jibrilnya tak tok-tak tok kangen. Dibuka untuk riyad. Nah itu terus menjadi perdebatan runga-runga kalau sama itu maknanya mutlakul hawa atmosfer luar, atmosfer dalam yang tidak benda padat, maka kemungkinan bisa ditembus oleh pesawat atau pesawat atau manusia karena sama maknanya atmosfer maknanya kuluma alaka yusama samaan, setiap yang di atas kamu namanya apa? Sama. teori ini bisa benar coba lihat di ayat kasajaratun batin asuhasa bitu wafaruha sama di situ jelas tentang pohon kurma, ya, dengerin dengarin tentang pohon. Pohon kurma disilahkan Allah asyuh sabit akarnya di bumi wafar uha. Sekarang dahannya kurma itu di langit sana pas sekedar 2 meter 3 meter. Itu juga disilahkan Allah wafar uha. Jadi nak ngono sama itu rasa seru seng dibangno, wong-wong menentang wong munggah langit buat ini cerita besar, bosan doa malah bingung. Nah, sekarang istilah lagi, saya ulang lagi istilah lagi. Ada lafadz yang kalau kita maknani wasiyah salah kudu alamiah. Kadang di mana alamiah salah kudu nafuh wasiyah. Misalnya gini, sholat. Kamu maknani sholat apa? Muih ruang natalan. Doel. Sholat nak waakimu sholat tuh sholat dhuhr asar apa sekadar doa? Orang menjadi muslim karena wa Ayo coba. Dua racar kan? Berarti alamiah Atau ismiah sedang menjadi nama Faham ya? Tapi nak nunggu ayat Bab zakat Khut min amwalihim sodakotan Tutohiruhum wa tuzadkihim biya Wasolli alaihim inna sholataka Itu dua rasa. apa sekedar mendoakan? Berdoakan kan? No? Allah baca sholawat kepada nabi itu mendoakan nabi apa nyolati nabi? mendoakan kalau orang islam harus sholat harus dungu, harus dua rasak dua rasak nah bab itu paling sulit neng ilmu tafsir sebab itu uang terus bingung terus rangaji serobah rabi, ada orang yang elak dimana ada anak pokoknya terjadi kegiatan ngaji ya, angil lasa ini furba Nggak ada maknanya, saya sudah ngobrol. Soalnya santai makanya. Furqan. Faroko yafruku furqanan. Pemisah. No? Quran itu karena misah hak dan badal disebut apa? Furqan. Tabarokalladhi nazyal al-furqan. Bisa apa Al-Quran Umat? Tabarokalladhi nazyal al-furqan. Furqan disitu maknanya apa? Quran. Karena Quran pemisah hak dan Hmm. tapi Nabi Musa itu dapatnya Quran apa Taurat? Taurat, tapi istilahnya apa? walakot Ateina Musa waharun al ya. berarti Musa untuk Taurat atau untuk Furqon? untuk apa? Taurat, tapi Taurat juga berkapasitas Furqon berarti Furqon yang ayat itu ismiyah atau Wasiah wasiya, Nabi Musa ya. saya siapin terdiksi Oh, kagak gani bah kurang terang-terang dong. Ya? Dong Baik. Saiki Quran. jarani Quran merupakan makruh dibaca. Sanggup kata koro ayat Karena dibaca disebut Quran. Tapi Quran juga ditulis disebut wal kitab, no? Karena melibatkan apa? Tulisan. Bang ya. Quran juga disebut al furqan karena misahkan hak dan. Jelas ya Wes terus di semua lafat Quran, sehingga ketika ada lafad di Quran, kok mufasir debat Itu yang mergong Jannah, Daerah ini suaranya Banyak pertamanan Sehingga disebut Jannah, disebut nerakan nar ya Karena memang ada api Itu juga gede ngapi, namun teman Naron artinya apa? Api, api itu artinya panas atau cahaya Nah, aku ini vlogin ngono, mana kayak aku kunjung kunjung rohku. Boleh nih kau bensaman ketika nah? parah rohku. Ketika Nabi Musa ketemu Pangeran, Roh Naron, Tah Nuron di Quran. Dora Quran, di Quran. Anasamin jadi fituri, Naron. Ketika Nabi Musa ketemu Pangeran, Iku berlakpati Quran naron nunggu nuron. Oh. Nah, Iku menindar hujah, Cahaya tak panas. Jaya, oh. leyo. Oh. Jadi, aku tiga pikir, ya, leyo. Hendra, le nih, kamu le api. Leyo, lupa api. Leyo, lupa api. Leyo, lupa api. Nabi Musa ketika ketemu Allah, terus sini anasa minjani bituri ngaruh mulai ada bingung kalau makrifat wah mesti tapi orang paham itu baru saya tahu kalau terus apa mati Wahsro nak mutolakoyo salah satu kuruk tiga kali masa monopu suci nak mateng itu aja lu hunda aja tak wojoh nak aisyah monopos itu salah satu ashirin walla ilm yaqidan baru kaya bingung kaya sebenar ada di kafet lari semaan ditakutin kaya sebanyak jawab baru kaya ranjau ab gue orang menyesat kan aja sampai berbagai kafet terus opo ibu jawab sebuleh orang bidang, malah penggoblokan penting. Ben Wong paling gak, itu gak orang Mula, aku gak jawab, sengorak wilayah. Membunuh, tawasul kalau temu pengirahan. Pon ulangan ketemu pengirahan, ngenten terus Dang <Gibu> ya, jadi penggoblokan penting. Membunuh, <tuh> Ben Wong walatak ufumale salaka di ilm. Ben gak ngomong, sengorak, <tuh> orang, orang wilayah. Nulis bingung <tuh> Ya, orang kayak bingung, selamat. Membunuh terus gak jawab. Jadi ilmu ban robot lah, menarik malah nopo. Mereka kata, uangmu merasa soleh, dakwah hukum jah. Ya, Banyak kejadian katanya. Konten tiang soleh, tapi ratau ngaji. Warisan lanang wedok, studio, bodoh-bodoh anak, bodoh-bodoh mbahmu. Negaruhannya koran Liza Kaini besok hasil. Nah itu bahaya, nih. Bahaya. Makanya, Kiai kadang deng ilmu yang bingung, saya tidak bingung suwun. Dari Barokai bingung, dari Tato'i itu gak jawab. Jawa nah, tidak jawab, itu nisul ilmi, Alhamdulillah. Mangkola wa-wa-wa'alam, nisul ilmi. La-adri wa'alam, soalnya, Tato'i, wa-wa-wa'alam. Menurutku macam rumput, ilmu itu rumput. Dari Ka'bah yang ada Wong Wang sholat itu madheb Ka'bah, tak madheb Mulan. Saya jawab, tidak cerita-cerita. Madheb Ka'bah, madheb Ka'bah, tak madheb Mulan. <tuk> nah, ya saiki awas kana kliruboh. Tak <tuk> bae ku luasnya ku 16 meter. saya Saiki berarti raoleh ana masjid sing luwase di atas 16 meter. meter. Merga engko mesti tok e to piar. Dadi madzimulan ta berarti diteke berikan <tuk> arah Ka'bah. Arah Ka'bah. Mesthi arah Ka'bah iku arah kulon ta arah Ka'bah Ainul Ka'bah. Nanda tapi nak kebingung nih bau bauhu selamat selamat terus melak solatnya masjid wes kok kau tidak tahu ini kesuap berbintang onobong sosok anak di fala solat masjid kua kenceng pengeuler jenir rodok miring galor kan kata sesungguhnya cara kau tidak takut belas jejer pulau produk sial nasi pedih nih kesuapnya mau rasa sah pulau to perkaraan kula radi miring alerung sing pas liane mboten pas iki ya bentuke ya rasah pisan. Lah kok saged to seberat kula bener. Syarate sae Jumat iku jamaah. Nek kabeh rasane kok ya rasah pisan. Ah bocah kok bentok. Ora iso nek bab Jumat dhewean iku. Ya ta, Mas. Jare wah semane jare bener lho malah, malah ini golek saya rivalus yang menang kalau uang dikira-kira orang seperti putu putuh-putuh, maksum tenang putuhnya mungkin tertenang, menyebabkan uang ya, tidak salah jualan, tidak apa sah saya di Jumlah, tidak jamaah apa artinya, ini sah jualan, tidak sah saya saya di Jumlah Dapodo syaratnya Indonesia makmur, nak stabil gue stabilah lianer stabil, kira-kira apa? Apa lu mau rayu kerusuhan? Mana rasa kerusuhan, ribet tuh? Hmm. Misalnya kayak pinter Dewa, berarti pinter uang raroh butuh uang pinter, malah mati. Hmm. Mana udah butuh bareng-bareng, kau do rasulah ya bareng-bareng. <laughs> Penak, tuh? No, Enak. Penak. Ya, jadi neng dap paling aneh liku. Imam Qudoriya pinter-pinternya ahli ahlinahku, termasuk orang pinter senyara Ibnu Akhil Tiap ngeper itu apa khulabat alihil ismiyah, apa khulabat alihil wasfiyyah Mereka lahat itu bias Nako? Bias, bias itu rasil Tapi senilnya nego lewat ilmu ya ini Ya senilnya nego ilmu ilmu ini Ya saya, saya balik mana yang kecilah Quran ini istilahnya kifat wabikfawal li wajhaka syatrol masjidil haram orang muni ka'bah al masjidil haram iku khitab kang ruwong sing lam nyaro ayin ka'bah akhirnya ulama terus sing roh ayinul ka'bah kalau solat ini ngarepi ka'bah yukudu madab ayinul ka'bah sing rondo adoh kon madab mejid haram sing adoh banget corak ibnu abbas kon madab mutlakul haram jadi orang, -orang mejid haram tapi mutlakul haram semua tanah haram sehingga nak menyebabkan itu tidak bisa yang mau Nak pancen ka'bah itu wajib menyebabkan ka'bah berarti semua luas masjid gak boleh menyebabkan 16 meter, sesuai luas ka'bah sehingga sekali saya menyebabkan 16 meter, pojok dari pojok dari itu di Somalian, kok itu kono bisa belum bisa, ini kan misalnya ka'bah sak menten, terus salat untuk seperti ini, terus seperti ini masih bisa kan cekong masjid. ya ini misalnya Kakbah letter U, walaupun ada gelar ya maksudnya ngaji, nah, Satro itu maknanya arah, nakwa, kira-kira maksudnya pengalim-ngalim itu senajan sudah mengerti Fala mengerti Ya Umar Rasul Kiblat, matahari di hari ini, jam ini tepat di atas Kakbah masih ada orang-orang, itu sudah taruh khus, sementing mak di mulan seolahnya tidak repet, anu, kamu punya uang itu mergo kalau memaksakan repot Yo aku ku kramat kok Mbah Bolong, nak orang <laughs> Dari cerita wali-wali, Mbah Bolong ora ngaji falak fa ta men salat sunat eh. Padahal ora ngasih ngaji fa falak, ora tau Omar amarus keblat. Dinyak Mbah Kancane. Wong salat-salat, keliru keblatem. Wong <laughs> wali ratrimo trimo tembok. Ceritane njotos tembok di sini ana tembok ora roh. Mbah. <laughs> mbah gedek boten. Jebotah Bolong tak bah ketok. Tadi, terus terang nih, bawa ke luar. itu Orang tapi jotosan. Jadi, nenek cerita nih, wajib domba. Menara nih, ngurung, ngereng, ngereng, ngereng, ngereng, ngereng, ngereng, ngereng, ngereng, <laughs> Pak <wala> no. <tusun> Tapi apapun pun niku Ka'bah, sholat salat, iku tetep Allah Subhanahu wa taala. Allah ngutus madhep Ka'bah. Neng wong sing Ainal Ka'bah. Nak adoh iku masjid Haram. Nak adoh banget Abbas, mutlakul yes, Haram. Tu zedan, wa Mio, ini ngaji itu pentingnya, kayak gini roh a itu zaitun, bukan nama roh a tabak doh, mungkin orang lama lagi balik ngajin aku, kalau muni roh a itu zaitun, roh kabeh tas bagian, bagian, nak kau ya kau ngarap kau kaw ngarep-ngarep, kau ringan, ringan, ya podo, muni madep kak bay, madep sebagian, dan madep pabeh, nah, yang niku ya wes cukup, berarti terus antara ini ilmu, baik dialog, ikut podo, saya tak terus no. Anak Wong aku allah ke roh tapi orang so kamu yang masuk itu apapun sempurnanya itu tidak akan bisa menangkap zat yang super sempurna bahasa sempurna mau keceluk roh tapi so akhirnya terus saya ditelepon roh tapi gila ke event tapi orang roh tapi roh tapi rai onrang Nah, kok ngene iki. Ngaji tapi cokon rang. iya todo. Oh, yo ngaji yo ngaji wae, tapi cokon Wiridan, wiridan na, dungo-dungo wae, tapi cokon mandi. Nah, koyo ngono. Dadi uripku yo roh tapi ora. Kaya rabi. Yo rapi rapi aja berdasar cinta, ora ono. Bojo roh kowe cinta cepetan nih ya, dan aku itu baju-baju aku rapi ya rapi ya, kenapa rapi ya, lanang kok itu wes nah, <tuk> <rata. tuk> kau tak penjelasan, prospek orang cinta, orang berakibat lebih baik, <tuk> rapi rapi ya, kadang hidup ini nggak ada penjelasan, <tuk> nah tapi ngono itu sekecolok roh, roh itu wah, mana fisikku sengini ki kecelok roh Allah, tapi raisoh nyifati, lani latu dirkul aksar wawahi dirkul absor. <tuk> tapi Quran tetap menghentikan wujuhi ya ma'idin nadirah ila rabiha ah. nah, dia ini seperti urib ini kue darahnya bahagia-bahagia nyata ni bandar -bandar. Orang, ini aku yuk banter-banter darahnya orang, hutangnya numpuk jadi bahagia yo ya nyata menderita yo. Ya. nyata orang jelas yo. ya <tuk> Ini kiswargamu yora jelas nerakamu yora jelas pak ubrek, no. Ini kus yang benar iman gue ini kus yang benar. Orat jelas neraka ini rajelas suarga. Ini kus yang benar. Merkau yang iman, gue mau gue iman lah Allah. Gue dat sing wah dahula sari kala. Orang lo hubungannya embe kudungkus warga. Merkumus warga lu butuh persyaratan baru gue ramaksiat rambo doni raja jalaatan. Gue berat. Amin. Nggak jadi tolong, ruangnya sampai salah paham. Makanya ada tabiin, Wong desa tukaran bi Abdul bin Masud. bin maksud suah petenis. Apa kamu mukmin? Jawabnya orang itu ya, Anak mukmin. Kau cumi anak mukmin. Kau nak muni anak mukmin ana ana berarti bodoh karo muni saya pasti masuk surga, karena setiap mukmin pasti masuk surga. Jawabnya Wong desa itu lucu. Ya Sahih rasulillah He wong sing tau ngancani Kanjeng Nabi, enak mukmin mukmin wae. Wis gak usah apa ke surga. Wa halil iman illa annamina billah wa bi rasulih. Mas Abdurrahman, bener wong iku. Maksudnya ngaten ro ngoten. Umpamane rasulune jek sugem. Terus kowe roh. Rasul ku ganteng tahu tau godoni. Ku iman ro? Iman kan. Ya mau iman iman saja. Aku jek syaratna iman kudu diti bener tuh hal yang berbeda maksudnya gini inna allah ahakku ayu'bad inna rasulullah wa muhammad ahakku ayu, wa ayu sodgat wajah rosa bakas liya pancan allah itu dat yang pantasnya disembah macam diknya pengirahan rasulullah pantasnya di si bener oh. pancan ratau bodoh dia coba buat syaratnya aku persaratannya ben allah allah itu pantas disembah oh, rosa mending senyembah itu bener atau itu so, rosa ngono kerepotan dong eh? dong ya no? dong ya Ras-las, ku penting, bro. Anggap temen orang, oh, bro. Dong, ya. Woi, kok, tuh, maksud nangis. Pak, ku herdal, orfice pinter ya, guys. Cukup, kok. Dedis, aku sih. Lagu ini, mana Iman Nyimani, mana anyway. ya? Nyimani, bukan jenabi bener. Iya, Iman. Nabi sidik, amanat, apa dong, teman? bener, kak, penting, aku. Dong, <Breezyna> <f Beija Animation> ya. Patung, ya. Oh, Tidak, pasang ini, sudah bener. Jadi ojo sampai kueku iman baik Allah gusi Allah klo iman baik jenengan syarat musyawar ko nam musyawar ko gak usah iman ojo kueku keren rokok malah gusi kueku tembuh jenengan nah kita albuhan rokok lah jambang nyembah firman rokok nyembah jenengan bukan rokok lah gak penting rokok tapi nak kue walian klo iman baik jenengan musyawar ko nak buatan buatan gak usah wo tak balik lo dong ya Artine ngene, kadang kadang wong butuh dhabet. Napa? Ya, Jadi ya Dadi yudhab kan wong. Wis ngene lho. Iki banyu. utawa daya. Kuwi konsideran iku hayu. Iki banyu. Tak kok iki banyu sifat e apa? Nyegerna. Ya nyegerna Allahmu ora ya, takarani arani manasno. Oh, tak gendeng banyu diarani manasno. Fahmi. Allah takarani arani pangeran, nang goda nah ora rata arah, oh tak gendeng gel. Masuk teh, ya nak ambil iman beok ya terkait omong wae rausa bakat sama umur Sangga, siapa pun rokok ini Tapi ya ojo coba pun rokok, Pak, ada terautsa, maksudnya aku mau cerita Nah iman di iman naik Kenapa? Mulanya cengkerani iman, antuk ini nafilahi Wah biro suria begitu, tapi ya iman Orang-orang kok iman, cengkerani iman itu ini suara kotoran, oh Nah, soal kok Allah hati um, anjing ya. iman, tipe anak urusan ke urusan fadol, orang nungguannya be iman. Kenapa Allah fadol? Cengkih fadol di sing iman, tapi aja leh. Allah titikte iman, namimana mah kuasa apa sih, bukan? Ini kecendet de pengiran. paling kupaling angan yang tak tauhik. Nama? Ya, ucapan pengen dalam mencari. Oh, anak ayu cahayu, tetepai. Aku minta rapi tak arahnya. Aku minta orang tak arah nih. nak orang tak arah Yo tahanah ya, kayak gue Iki hidup tak rani paling angel iman. Melani iman, gue doang ismam ismam. membabi buta. Tas memfilm iman sing membabi buta. wali-wali mau tau. Aku iman. Nabi memang berhak dibenarkan. Meskipun kita sendiri bohong bener, boh. Ras mopa seneng bener, Lha nah, nek seneng wong benerke kudu bener, sarate ngaji kudu paham. Buar. <tuh> Ayo, ndalek. Syarate benero -bener nabi kudu kuwi dhewe bener. isoka gak? ngaji kudu paham. isoka gak? ngapa ngapal quran kudu lanah ora lali. Isa ora. rabi kudu nyukupi. Isa ta ora? Ora iso rabi <tuh> <tuh> paham, ya. Rabi rabi wae. Di mana nah, ya, di apa? Ayo, Pak, Pak, taksa, di mana Tapi, oh, sudah takut. Ini kopi orang. takut. Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, dong tapi, jadi ulama itu kata tapi, tapi, tapi, nangis tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Uangku so, gak gembut, dan kulah iman-iman maaf. Beten penting, kulah cool temswarga tah. Terus kemajuan pangeranku Allah beten Fir'aun beten nabi. Kulah temnya Mbak Abu. Nam saja kulah penting, penting dari pangeran tetap Allah. Allah. Aku yang benar akan nabi, nabi tak bener. Tapi nabi Rakan Allah, Muka aku kenal nabi. Panjang layak dibenarkan sudah selesai. Yangu sing darah imanul ajais iman iman-iman -ajai. lah. Senang kiai senang kiai, senang kiai sesuatu, senang kiai nak dihormati, nak orang ya orang, 1000 disambut, tak seneng orang ya, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 alim 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 setan, 1000 tetap, 1000 tetap, 1000 tetap, aku tetap, 1000 tetap, 1000 sujud gue kok setan bingung wah, tapi orang nekat repot saya kankan ini sudah sujud ada lagi, sujud gue yakin suarga, gak yakin gak yakin kan, dengan jumlah dosa yang sebanyak itu tapi setan itu juga ya, gak yakin bu suarga, ya kok sudah terlalu sujud kalau kapal lapal hadis tak kurang pernah lali neng bab sujud neng bab sujud, kalau banyak senang hadisnya Yo, jadi aku ya tahu roh setan tidak tahu ngerti satu peristiwa sing asad da'ala setan wa asad da'ala iblis asad da'ala iblis wa junudi min ayaro musliman sajidan tidak ada sesuatu yang paling manggelah setan manggelah iblis dibanding melihat orang mu'min sujud sehingga tidak wangis nangis menibis sujud dan khalil jannah karena orang yang sujud Suarko. jadi aku diusir ke merga mau sujud uang dengan bumi, merbus Suwargo, kata kuncinya. Lagu ini ku sujud jauh rafaham, sumbang suci. imam suciu, temel suciu. imam sujud temel. Barimamisuci tinggal gak Semua, tuan, tuan, tuan, tuan, Rumah nonge. Ligo neng bab-bab paling angel neng bab tasawul melainya kafil lama ngedikan allahumma imanan kah imanil aja. Istimewa kalau paringi iman kah dos imanil tiang, tiang lugu gong lugu lugu nak dikongkon yo. Ya? Nurut. Sejak penting prospek tawar aku. Nurut. Nah, jadi kadang-kadang wong -kadang ngalim akhirnya <laughs> nunt wong goblok. Woi dikongkon ya nurut. nurut. Yo apa paham pokoknya nurut. nurut. Nah, jadi sajane pada akhirnya wong ngalim mana tuh wong bodoh. Yang ada sebenteng nurut disini wala takfum ales alaga di ilmu jadi ilmu itu dibakukan sampai sampai di hitung-hitungan gimana ya, yang ngaji itu lu, lucu ya. hubungan kita itu lu, lucu memang misalnya loro loroh ditabah loroh papa saya tidak boleh tahu nanti sarani papa saya tahu apa goblok paling tidak untuk status itu waras <tuh -tuh. paham ya paham ya saya sering kelas niklas mulai kita kecil sampai tua karena darah ini itu putih Memangnya kalau bilang putih dapat apa, enggak dapat apa kan kita. Tapi nyatanya kamu dengan lancang mempunyai putih Mereka apa? Nyata, putih itu nyata Lalu lagi Allah dari pangeran itu nyata Kok muni Allah pangeran yang tadi kita membuat suaraku? Bukan, kok matri? Kalian ini, kurang tekem, kurang benar Dari bener. ini kita buat apa? Anak yang bayar itu? Buat kan? Gak kan? Gelam kan? Saya kira Allah itu nyata, pengiran Tauranya nyata. Kok pedaran Allah pengiran ngete ini dilebok, no suaraku berarti kegedaran ibu teh nak jual payet arah ni pun teh nak orang tak nih hijau. <laughs> Sarap tawaran ketika tawar. dengung waras menutup. Malah ini Allah ngete gue selebih tiang jiang soleh. Gue nak nyembah aku krono suaraku. Umbu mau, jadi pengiran tapi gak gawe suaraku. Terus saya nyembah aku. Gue nggak juga jual menenteng, nung hadis kudsi, so band wong wong soleh soleh rapat ngaji soleh saya rapat ngaji Senggak sih kok gula buat yang penting kita kerjain akhirnya. Mereka pun bener. Sesuai protokol. protokol kesehatan, protokol keimanan memang sesuai protokol. kesehatan lam, ahluk jernatan, malan orang, nung hadis kudsi terkenal hati CNN si yang akan kenal di sana, wong larangan laulam ahluk janatan walanar alam akun ahlan an uto'ah jadi uang soleh-soleh ditakuhi kenapa kayak nyembah aku? belum fisuargo sing jenis no. orang kudinan takuhi kenapa nyembah aku? benbotan melebu? rokok lalu cuman ini lho cuman mpohon aku rambai suwargo gak rokok terus ke darahnya aku rapengiran terus biaya gitu takuhi pengirannya jajal bisa paham ya Molane neng Quran fataku naru, ikut nggak banyak. Sengake fataku nia ulil albab. Nakake panjang diakal tenan, iku fataku nia. Iku diaku pengiran. Ya ulil albab ya al lagi ke diakal. Di zona fataku nar fataku nia ya ulil. Al Lama kau mewalis yang fataku nia ya ulil albab. Gue atau ngasih kayak aku, nggak? Mau ngasih si tenanan, tuh tinggal si posisi fataku nia fataku nar, ngerti? Dong ya. Wes saya ikhwan nafaku ibujo, iku mutiara, bu apa ku kewajiban. Tadjane sebenarnya bukan kewajiban, gak ngamuk lah yuk, si nafaku ini. Tidak kenal sapian kok iman dan nafaku itu Lalu iku hitung-hitungan. Detik enak kubeneri fak, statusku sekolah latihan. Mulai kita cilik nanti tua, iku nak darah diputih yuk ya putih, hilang hilang. Selama ini joranus hingga cuci. Nyatanya kena gelum bukti apa al haqqu wal haq sing kad ya diomongno ha yo saiki darane Allah pangeran kok ayo kok ngenteni tiga <tuk> oh, tekem ya <tuk> <tuk> <tuk> dong <Duh>, ya oke darane wong ayu senajan nate ndoro kue kuwi setembaran dong ya bedarane alfat mobil mewah yo bil mewah ora terus darane songkro <tuk> padahal kok ya ora duwe ya ora berkau mau sok apa tak arah ini gledekan kan berapa mau tak arah dodo gedor dia intinya kue selama ini kan jangan ngomong sesuatu yang sesuai kriteria nih kan juranus ya, ya. yang bayar loh biasa ya, ya, ya. ini ngomong apa pangeran deh kok ngenteni jo jo suara gue jo jo wida dari singgoro kita nguloh gue pikirus bocok lagi onok gue jadi allah nih wong wong soleh ya laulam akhluk jannatan walah naron alam ahgun ahlan an uto'a mau mau dari pangeran maksudnya aku sekarang tetap pangeran misalnya aku lho dari si pangeran gak gaya rokok gak gawe. gaya cokwe segera nyembah aku jenis matre, mau lagi apa aku ngerantuk papa kumpulan dari pangeran si matri ini apa dong lah cara aku malaikat malaik jenis ini tak lebok non-discern, dapat pakai sorpol. Eh, paling bab-bab ya mulai kalau suone ayat ngaji Quran nono fataku ni ya ulin al-fatakuah tidak nyebut fataku nar tapi fatakuah Mulai nih wantan nanti mau nopo kiai iya, ceriton rokok dah saben rokok si tinari pas liwat coba mau bisi Atak jizuan an wasti makhluken Kiai Opo nyifatin apa nifati nyifati ora Nifati makhluk, makhluk selesai depe, neraka makhluk ke makhluk. Susah apa sih nifati pangeran? maksudnya ku nak ku iso muji neraka top. Semua so, wong. Muji sing rokok, neraka. Sak top topnya gawea tak top sing gawe. Cara saiki kowe ra sinau nerang sertifikasi kowe dadi kiai dadi tenan. Karep sing tenan Masyur Pakpoh Beramain Saya berbicara Saya ingin Bapak-bapak Saya ingin mengerti Ya ulil al Jadi laulam Yahlukillahu Ta'ala Narun Walajan Natan Tetam Allah Ahlan Ayu Ahlan Ayu To'a Allah Tetap Pengeran Jadi Allah Banyak Berarti Sembah Banyak pangeran gak penting kalau suara rokok tidak penting, penting itu untuk menyebabkan mm Pangeran Jadi, apa yang Aku darah ini dibuat keputah, tidak gaji 1 juta, tidak tak yang menyerang Jadi, gendeng orang Gendeng, kan? Jadi, saya mau ngomong ya, Allah Ya Allah, kalau gelap darah yang pangeran, nak jalan menyebabkan saya Sarko Nak buatan, buatan, sorry, gusti. Wah. Rokok ya? uniku bukan latihan aku hakek bukan macam dikutungu, nama mana terserah di sunnah bu swargan rokokku urusanfadlil Allah beadil, Allah nah iman ya iman wa iman lah nanti nak ciptaku iman wa opo isti iman be Allah be Rasul be Kitab, be be malaikat itu nol akhir orang kok tak kok iman untuk opo enggak saya ku bakaran enggak saya terus fadlil Allah dari iman itu dijamin tapi ku wilayah Allah swt orang wilayahmu. nama bukan tetap kafe udah di kafat luwo yuk tih, enggak. Eku ya, paling angel nengaci, jadi ngelatih kelas itu katus kilometer nih. Eku, lu ngalung aci kuat kan, ngelatih kelas itu nih. Aci kuat. Lawlam, apa lawlam akhluk jenatan walanaron, alam akun ahlan anupoah. Umum aku ragai swargon rokok sakura pangeran, kan tetep pengen. Aku hibati G-CEO, serabati bakas warkas, pokoknya mau cara asmaul khusna. Terus wes tapi itu kok uji jimat kejadian, aduh madaan uang repat ya, nasdoh. Yang bakas makrifat ubirah faham bah misal. Ya jenenge makrifatullah. Wa inka nal awalu makrifatan. Wa ta ni nakhiratan faled lakul kaulu fa li taufuuf kadengno alal koro in yang atas bura prokorina di hari kiamat terjadi iku wong-wong sing dosa iku terus dosumpah kaya-kaya mereka malah orang-orang orang manggon bumi dunia, Ini saat pertama artinya apa kiamat ya saat yang kedua, saat kedepan, sesaat, so, so, so, so, so. yeah, Jadi jingkain, sampean, sebagainya kan Kangkangnya umur ribu banyak, misalnya rata-rata orang Indonesia umur lebih banyak Bener? 60-70 Sebenarnya tidak mati, Aku koyok kaya urip di dunia, ke alam yalbasu Illa saatam Minda Kasusnya tadi, Kangkang itu tua kan, sediakan anak, sediakan ibu jika ini Terus ketemu Pancang zaman TK kok kenapa lagi wangi sekolah TK itu saya itu jujur-jujur meh mati padahal itu melalui 60 tahun tapi seakan-akan kayak woi, kalau papa ini ngomong-ngomong yang loro lorong-lorong jadi dulu yang mantan sekolahmu TK ya, kok kenapa lagi wangi itu gitu kan saya itu banyak problem like, well. tapi bagi bujomu saya itu seperti uskwi saya penuh bancana dan perahara Guys, jawab jawab, baca-baca, contoh coba. Saya mau baca terus coba gedung Saya mau baca-coba. lagi mau baca-coba. bandulan mau baca-coba. Saya mau baca-coba. Saya mau baca-coba. Saya mau baca-coba. Saya mau baca-coba. Saya kiamat baca-coba. Saya mau kiamat. coba Saya mau baca ketika wong-wong kita kok itu dunia yang dunia biru, ilah bistum ilah asyuk kok koyo mau sepuluh dino koyo, ya, joko gak bisa gitu, karena gak sini sudah anak biru enam biru sepuluh kan, terus kaya <tos> ketemu kancamu dicek, kancamu tk gih perasaan, kok lagi ini <tos> ngerti-ngerti ompong. <tos> <tos> <tos> nah, so ben kayak naik mati, ikut yono ke alam yaitu ilah saatam saya kiai wayo mataku musta kiamat, sehingguh ini malah visu, kiamat, perasaannya ini koyok, sak ketipan, tetesok, koyok, koyok, kiyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, guru-guru kita kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, kuyok, Oh do kayak kue di seurawonggere karena juzuk ngelakon ide, udah video kok penak ya no? Be zaman cilik orang babah kan aneh, juzuk ya udah dibah. Dewi lagi ngerti uang mati juzuk dibikul dulu kok. Aku munat Israel buat tabel, belur, iya kok justru aku. Pemirin lagi dulu uang mati kok juzuk udah dibidikan itu ya kan ucara oleh dialek kan Israil piye toh lagi wiye mendemung mati kok saiki kok dadi uripku cepet la iya iki mataku musaah ana kata no saah sing kedua ana kata mala fi zu tapi saah sing ula iku tentang kiamat saah sing kedua muktas saat no nah sak gedepan wae Allah ta'lam ya al illa sa'atam mid Watarotan tarotan mengenai asapul kafir, ya, diturunin berapa? Balas itu si kafir, salah sam ikutnya ditakoi, mana? Kayak turun biru, lapis na yaman, dia sekejap, sekejap pi ya, tolong atas ya. Ya, maka perasaannya uang ya, mana? Wah, apa perasaannya? Misalnya paling gampang saya itu jualan yang TK muto, ketemu konjomu, konjomu zaman bulat di situ. Konco nyolong kelem ini tolong opor bukan boleh konco, terus gua yuk kak berco yuk, panjamu sewaktu, gues boyon, gua kangen tuh, apa. ke Tapi nak bujo mau rapi betis puluh tahun, gua yuk usahatusan tahun, <tanya> lahor <tanya> kapero. Waduh, warung, warangga nggak laro, biar nggak melarat, mantel lo nggak suka pola. Orang warangga, warangga, warangga, pilihan, warangga, warangga, warangga, gak warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, ropak warangga, warangga, ya, warangga, angel warangga, warangga, warangga, angel, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, warangga, Paling tidak itu inkifaf anil fatwa. Baru kaya ngaji fakih, paling tidak dia itu tidak fatwa. Karena sausijitoh hafid, jangan-jangan dikira kita ini ahli hukum Islam. Padahal itu ilmu yang tidak kita tekuni. Ini baru kaya mau jangan ngaji serafam sidik-sidik dari sidik, anil fatwa. Kita menahan diri dari itu fatwa. Itu sudah menang. Mereka ngelakuin wala tapu maale salakfi. Kamu jangan masuk wilayah yang kamu tidak membidangi itu. Baik, gue bisa lihat di boxcase. Gua ditarah, rasa hamblah. Gua baru kayak itu ngerti deh. Ngerti bingungmu mumah situ. Gue mau dong kayak lah, belajar falak Gua bingung, Dewi. yo Dewi, Dewi, lagi Oppo, saya cita, saya lihat asar Otom, Pak Jordan. Bingung sih, kaya, baru kayak bingung, Masya Allah, aku goblok. Dari malaikat, gue <tuh>, serak. Tahu ke, tau ke, <tuh>, tenang, tahu siapa itu, Pak. Ini kan tugasnya Nokia, senangannya sholat ISIS. Berkorak bati so ngaci falak, sekaruan wayai ketikoh ngaca istisko, pamitan begi aja yang alif falak ya, cari ke yang alif falak, ngata no ya, amuntak niki, niki rangarang nukten patang ulang, ini musim-musim kemaroste itu, tak cepet-cepeti uten nih, cincin ban nih, mepet-mepet mawon. won, bukan nak sak iki kepak ngobos ya, bukan, jadi baru kaya el bukan nempatnya nol nol kan. Moko musimun al-fusulul arba, ana roki, kharif, sita, sawer. Ya kan ana. Nek lagi sarotan ini, ini, nak dalwu ini kan ana itungane, nek mentang-mentang montang ana ana oh, udan, isrisko. Yo di ilmu ni le dululajmu. Lha nek ana saleh, ana nak kanjeng Nabi, nak kanjeng Nabi kok parek pengeran, ora musiman lah yo gampang yo. Monggo Nabi kok. Nang gerbangon woco hitam, wali, ngge wali kok wali wali itu tenangnya, bisa merubah keadaan, jadi wali itu hitung-hitungan paham ya? Jelas aturan manajer, jadi tidak istri, kok itu tak ada Alipalak sih ini menemukan musim hujan, sering banget sering ya, cowok apa, surat hitungan itu bergab, ilmu dua itu juga martabat diwakot darahumah nazilah rita'alamu Aset tersini nawal bisa tetap Allah itu gak wirih latah sita i wasoya Allah gak wisita Yura so weft so weft Yura Lengway so weft obis disko Istri malaikat bagian so weft Laila tul, sulung tua ya ya aku kok boh Pucok roro tugas, anu mahe Oh taman kapan ya segitiga Akhirat seisko ibu tapak nosi ya Beulama asli palak Wah yutan boten Boten disangka tangan tuh Nah, tenggera aku malah ialah menang. Yang kedua semangat istisqok. Musti sama. Musim keringlah tenang. <laughs> Kaya efek <nge> <laughs> Jadi malah, yang <laughs> pemerintah yang di panas, tapi umat sudah gini-gini. ya suruh buatan Oh, itu yang mati Nabi, maksudnya orang merasa sosokan makili umat makili awal ini malah, tapi kan, nanti istisqo demi tegalem, Rasam, tak salam tak istisqoi, sekai khusus, karena udah ini pasak waktu kok, cowoknya megois, ya pak umatnya nabi bakul esiwaka, itu menolak hujan, ya pak orang yang <tik> <tik> pekta, ya Istri seko ibu, joni iro kanji nabi-nabi gue kasih pangeran, ibu enak, gelo ya masalah lo. No? <gülüyor> Jadi nabi khotbah khutbah sih kan, ini roh dia itu kan istri kok jarang gue mau nangas ini. Nabi khotbah, ya khotbah tenan. banget ya. nangis. Orang tau gue enggak robi, enggak bisa. Enggak bisa, gue duit coro jomblo usap ini ake, wudhu siak, untok, enggak coro jomblo ar. Nabi gue enggak nape, ini lele. Corong diesel, enggak ngangkat nge- nge, gak menarik. Ya roso halal, kasih lambat, dunia gue seru usap. Kewan-kewan saya mati merkau rangung umpiku malah jalan cerita apa-apa. Eh, 59, Allah maha wa alayna wa alayna jadi.. orang yang sama teman-teman, ya manggel lo nabi saya kira ada nabi al-ulama wa rsatulam dia oh cuma kalau lo nabi? kok cuma kalau nama-nama, ngurang di sawah kok dia ini kan kok waktu itu dungan itu anak-anak jadi dia bandir ke atas takarannya waktu itu dungan itu ngomel jadi kira-kira istisqa itu rawal-awal istisqa itu Nabi kula njuk udan iku ben sapi kuwi iso mombe urip, malah sak iki kadet bayi. Mpo Nabi, lha Nabi sak le wong mah padha nare. Samanja iku wong mah ngatur Kanjeng Nabi. Dong. Nek kabeh kuwi elmu elmune, nopo? Lah ana saiki ki ndonga istizkah alasane demi umat. Tak ono bakul es. Tak ono sing mepe greh, paham nggih? Di jadi fair, uh, adil. Lalu anakku Wei panen sawah mombo kepenut, dan itu ngode Dewi Pangeran. Um, ojo nglibatno bakul, es bakul no. S, bakul Gres. Jadi penak anakku. Jadi bagol S yang anakku pen panas terus, urusan Dewi Pangeran. Angko Pangeran beriatur jadwalnya Dewi. Dewi penak ojo kok Kiai dipek. Bam jadi order. <tuheno> Hae sak kene men kula. Demoten urusan. ngerti watak ya baru kayak kecelok, kecelok wong udah Cara tapi yo takono. bakul es lah butuh udan kok Gus, aku bakul Raka Ruan ini nggak nganti, Gerai ya matur? Aku bakal gerai, tapi ini nganti kita umpih. Tidak. Tidak gue ngubah gerai. Raka Ruan ini nggak ada. Nah, aku rasa istri, ngangkat tangan tok mandi. Dunganya pikir muter mandi di Raka Kere-kere permanen, dunga mandi di Raka Amin, amin. saya ingin mengerti, saya ingin ceritanya di sekolah jadi, jadi jalan hutan, tapi saya ingin membuat sopan saya pas khutbah di cedah, di selang saya nabi itu barang Jumat berikutnya kocar-kacar-kacar, terus menghentikan saya menunjukkan wong itu milih apa yang dipilih Allah dan Rasul dibangkan memilih karena pede paham ya dan orang yang asal usulnya di sekolah itu karena Hanifah Hisdis kok ora perlu njlimet carane kok teng mazhab Syafi'i. Hisdis kok moko ceritane cara itu, versi Abu Hanifah, peristiwa Hisdis ya peristiwa itu, peristiwa sing akhirnya apa? masalah niku. akhirnya napa? Masalah. Ya sulane wong kabeh soke apa dewi pengiran tentang udan niku eh wa anzalna minas samaa'i ma'am bikodarin fa asqaina. Dadi Allah nurunna udan wis bikodarin dengan ukuran sing Waim minsein illa indana kaza inu. Wamalu nasiluhu illa pikotari malum. Aku gawe duniau tak tak kerus pas. Kabeu tak turunno itu warna ukuran sing pas. Terus pangeran buk warai. Sebaiknya gini. Kau temen ranglo kowe. Pengheran lu segawe wamalu nasiluhu illa pikotari mal. Di sekitar waktu, wahimin saya ini, hilang. Intan aku, saya ini wamanunasi lu, hilang. Fikuh terus pangeran kok warai. Sebaiknya Gusti ini hujan, baru hujan terus. Kau isomete pakaian Gusti sebaiknya ini. <tuh> <tuh> iya, pangeran waktu warai. Pangeran itu sokpo. <tuh> Oke, eh, semuanya anak-anak kiai kok istri Scott, kalau kita kira di sawahombo ya makmum. Nah, kita es sawahombo, dua nong, menisan Gusti, dua. Kena kuah, pokoknya. Nah, kau pentingkan dengan Dewi, go ranah, publik apa? Go umat. Nah, gua enggak tahu diri rotan takumu Quran. Qurani Quran wahyu sing Nah ketika lafat Quranan Arabian yang bentuk Nakiroh juga maknanya Quran yang hadal Quran. Jadi hadal Qur'an sing zala -ra Rasulillah Ya memang berbentuk Qur'anan Arabia. disini apa? Wata arotan, takumu Alal it Tikhat, lafat 2 Diulang, yang maknanya sama. tapi yang contoh tadi Wayoma takumu sa'ah itu sa'ah Tiamat, bang ya? Malabisuwero sa'ah, maknanya Sesa'at Berarti apa? Tahu ya kan? Wata arotan, takumu Alat Tahoyur, paham ya? Nah yang sekarang kedua, watarotan taku mukorinaton ala itikat. Apa? Menuso itu tak turon Quran. Quran yang Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, Quran yang diturun Nabi, bahasannya apa? Quranan Jadi fal -qur an al huwa al -qur an Quran al awal, buah al Quran asani Quran singhani muradansiyah dal Quran. Jadi apa watarotan? Taku mukorinaton. Alat iqtihad yang atasnya makna sing Tunggal Tunggal sing sama Walaamnya kok itu Habit